Selamat lagi dengan saya di channel Topol Aringer semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala kali ini saya akan Membagikan pandangan saya tentang uh, bermain gambus nah, untuk itu sebelum kita bermain gambus kita harus memahami tentang magom Arabi atau disebut notasi Arabi maka dari itu kita akan mempelajari tentang not sikah kita akan mulai dari dan lagu bayati ketika seorang pemain gambus berkata bayati G maka kita harus paham sebagai pemain dangdut Berarti akotnya adalah C minor. You know. Jika pemain gambus mengatakan bayati D berarti kita harus paham akotnya adalah G minor. You know. Seperti ya. Nah, di sini kita akan mempelajari di mana letak nada sikah itu atau notasi sikah itu berada pada nabung bayati Hai mari kita ke tutorial Background baiklah kalau ya para youtuber dimana gimana berada di sini saya menggunakan uh, keyboard Yamaha PSR S970 uh, jika bayati D lalu di mana letak sika nada sika pada bayati d oke baik. langsung kita ke tutorialnya kita tekan function kemudian uh, master scale master scale Duh, ini videonya kurang fokus master tune scale, kemudian tak kita geser di scale tune kurang fokusnya. Berarti sikahnya ada di nada E E nya Kita Minus ada dasarnya bayati itu uh, akutnya G A B C D D E G tapi untuk bermain notasi arabik jadi disnya kita ganti menjadi E jadi kita tidak menggunakan Notasi Dis Tapi kita ganti menggunakan E, Sika Seperti itu ini Bayati D akordnya adalah G. Lalu ketika eh, misalkan contoh lagu pengantin baru berarti ya nadinya ada cewek berarti G minor penyanyi ini uh, pria nada pria, maka kita rubah uh, menjadi bayat 3 kita ini dulu kita normalkan dulu jika bayat 3 berarti notasinya adalah C lalu Gis. Berarti, di sini kita rubah menjadi a -Sika. Kita ke a -Sika. kameranya kurang fokus. A -Sika. kita kurangin, lima puluh itu jadi. Sika Seperti itu uh, Kita mainkan uh, Melodi not Melodi penampian baru Seperti itu Ya demikian tutorialnya Semoga bisa bermanfaat Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih yang sudah mampir di channel Gopur Aranjil. Semoga kita semua uh, selalu sehat dan diberi kesuksesan yang lebih. Terima kasih.